Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya ingin sharing e, Proses perakitan CNC ya. Ini gambarnya sudah jadi Saya buat menggunakan FreeCAD Di sini bisa terlihat Model 3 dimensinya Jadi nanti bisa Bisa terbayang lah Kira-kira CNC nya jadinya akan seperti apa Entah Bagi teman-teman yang ingin Atau berminat mendapatkan file freecat ini bisa request ya di kolom komentar ini saya share free CNC yang saya buat ini rencananya nanti mungkin akan saya buat menggunakan kayu ya jadi supaya murah memang sih eh, kekuatannya lebih lebih ini ya lebih lebih rendah dari kalau pakai logam, biasanya menggunakan aluminium Tapi sebenarnya tergantung objeknya yang akan dikerjakan ya. Prinsipnya adalah bahwa rangkanya itu harus lebih kuat dari objek yang akan dikerjakan Jadi kalau misalnya framenya dari logam, itu biasanya memang untuk mengerjakan benda-benda dari logam ya. Sedangkan rencana saya, ini nanti SNC ini akan saya gunakan untuk mengerjakan atau untuk membuat kerajinan kayu, ya, yang kecil-kecil seperti gantungan kunci, uh, huruf kayu, nomor rumah, dan sejenisnya. Jadi, saya rasa dengan prinsip bahwa uh, frame itu harus lebih kuat dari objeknya karena objeknya kayu, ya. Jadi, frame-nya dari kayu sudah cukup, walaupun sebagian besar. Frame-nya nanti dibuat dari kayu, tapi demi menjaga presisian, mungkin nanti beberapa komponen mekaniknya seperti rel dan penggerak-penggerak lainnya tetap menggunakan komponen-komponen standar yang digunakan untuk membuat CNC. Oke, kita lihat ya, kira-kira nanti proses perakitannya seperti apa? Mungkin di sini sudah ada beberapa komponen. Nah, ini ada rangka dasarnya. Mungkin pertama-tama nanti akan saya buat rangka yang terdiri dari balok kayu. Ini balok kayu dan papan. Ini ukurannya 80 kali 70 cm. Kemudian nanti akan saya pasang relnya. Ini aluminium profil ya, aluminium profil yang tipe 2020, V-slot. Kemudian nanti steppernya akan dipasang di belakang. Dan lid screwnya melintang seperti ini. Kemudian karena aluminium profile ini kan nanti dibebani ya, dibebani objeknya, jadi mungkin saya kasih penguat. Nah ini, ini terbuat dari kayu juga, dua-duanya. Dan untuk pelindung lid screwnya saya gunakan kayu juga. Nah Ini rangka bagian bawahnya seperti ini kira-kira. Nanti di di rel ini akan kita pasang roda dan bednya uh, ya bed tempat objek diletakkan. kemudian untuk bagian vertikalnya nanti kanan kiri kita beri frame seperti ini kemudian kita pasang rail juga, aluminium profile ini nanti gerakan sumbu X nya ke kanan ke kiri via rel ini nah supaya kuat uh, aluminium profile ini kita kasih dudukan papan ya yang cukup lebar nah ini ini nanti kita kencangkan ke sini ini ada lubang-lubang mur nanti kita Kencangkan ke papan supaya relnya kokoh. Kemudian, uh, yang vertikal ini, yang frame vertikal, akan kita kuatkan seperti ini. Kita beri penguat. Oke, kemudian. Uh, Steppernya kita pasang bisa di kanan, bisa di kiri ya. Ini kebetulan saya pasang di kanan, yang di kiri juga lubangnya sudah saya sediakan. Ini. Nah ini sebenarnya tergantung penempatannya ya, space-nya dimana. Kalau kita butuh space yang luas di kanan, berarti steppernya kita pasang di kiri. Oke untuk sumbu Z kita lihat oh ya yang tadi lead screwnya belum ini ini nah ini nanti lead screw yang sumbu X kira-kira melintang seperti ini yang sumbu z mungkin standar standar seperti CNC pada umumnya ada platnya ini nanti yang bergerak ke kanan ke kiri ini ada rodanya Kemudian nanti ada untuk dudukan shaftnya ya, asnya. Ini atas bawah. Seperti ini. Ini kita pasang uh, stainless shaftnya. Seperti ini. Ini rencananya saya akan pakai yang 12 mili supaya kokoh. Kemudian nanti uh, steppernya kita pasang di atas ini. Nah ini stepper. Kemudian nanti ada tempat spindelnya. Nah, di sini. Dan holdernya ya, holdernya. Ini juga mungkin akan saya buat dari kayu. Karena mungkin tergantung dari spindel yang dipakai nanti bisa pakai spindle standar atau pakai router. Yang jelas nanti kayunya akan menyesuaikan. nah kira-kira mungkin seperti itu nanti proses perakitannya ini mungkin tidak detail ya tadi ada beberapa yang gila seperti roda itu tadi tidak bisa digambarkan oke nanti teman-teman sekali lagi apabila berminat dengan file free ini bisa request ya di kolom komentar dia akan saya Kirim. Tapi tentu saja teman-teman harus punya software FreeCAD-nya dulu ya. Jadi bisa download gratis. Jadi install, baru file ini bisa dibuka. Nah ini nanti dimensinya bisa dibuat. Nanti ada di FreeCAD ini ada drawingnya ya. Jadi bisa kelihatan dimensinya panjang berapa, lebar berapa, tebal berapa. Itu ada di situ semua. Oke mungkin kita lanjut ke eksekusinya ya. Oke, ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk merakit CNC, cukup banyak ini sudah saya kelompokkan jadi tiga kelompok ini yang kelompok pertama adalah bagian framenya atau kerangkanya semuanya terbuat dari kayu kemudian yang ini bagian mekaniknya nanti adalah bagian-bagian yang bisa bergeraknya dan yang ketiga adalah bagian elektronik atau kelistrikannya Oke, kita lihat satu persatu ya dari ujung untuk bagian framenya yang semuanya terbuat dari kayu di sini ada tiga jenis kayu yang digunakan ini pertama yang warnanya krem adalah kayu pinus kemudian ini yang warnanya coklat adalah kayu mahoni dan ada multiplex atau kayu lapis oke ini yang dari paling kiri ini ada balok kayu ukuran 4x8 cm sudah kita potong sepanjang 70 cm ini kalau di pasaran itu dijual per batangnya satu setengah meter eh. itu seharga Rp20.000 jadi kita potong jadi dua nah ini jadi dua batang gini nih harganya Rp20.000 kemudian yang ini ada lembaran papan pinus ini kalau di pasaran sepanjang satu meter itu harganya rp 8000 jadi di sini kita butuh satu dua 3 ini dua tapi ini berasal dari satu kayu. 4 5 ini dua juga berasal dari satu lembar. dan 6. Jadi di sini kita butuh 6 lembar ya. Jadi satu balok dan 6 lembar kayu pinus. Kalau yang ini tadi harganya 20.000, kalau ini ribu kali 6 berarti 48.000. Jadi untuk kayu pinusnya ini Kira-kira 68.000 Kemudian yang kayu mahoni Ini kebutuhannya paling hanya sepanjang setengah meter ya Papan yang tebalnya 2 cm Kemudian lebarnya 20 cm Itu kita hanya butuh setengah meter Jadi kalau mungkin kalau cari di pasaran agak susah setengah, Biasanya carinya di tukang-tukang mebel ya Harganya emang relatif jadi mahal Tapi kita emang butuhnya hanya setengah meter ini harganya ke setengah meter kira-kira 30.000-an. Dan yang multi, kebetulan sini saya pakai yang bekasnya jadi ee, karena ada bongkaran meja ini jadi saya potong-potong. Sebenarnya kebutuhannya adalah multiplex tebal 18 mm itu butuhnya seperempat lembar aja jadi yang ukuran 60 kali 120. Jadi kalau saya hitung sih apa? kebutuhan kayunya di sini itu kira-kira 200 ribuan lah. Kira-kira ya. Dan nanti mungkin kalau teman-teman apa bisa motong dan ngelubangin sendiri dan peralatannya cukup, ini bisa ya sesuai dengan gambar. Tapi di sini saya kemarin order ke CNC juga supaya akurat. Tuh ongkos-ongkosnya kira-kira 50 ribu Untuk bagian mekaniknya ini hampir semua komponennya adalah komponen yang umum digunakan untuk merakit CNC ini yang pertama ada aluminum profile ukuran 20x20 tipe V-slot ada 4 buah kemudian ini ada linear bearing ukuran 12mm ada 4 buah juga kemudian ini ada kopling ya, ini namanya kopling ada tiga buah ini ada pillow blok piring satu buah dan ini ada roda cukup banyak nih, jadi ini ada 16 buah ini adalah roda plastik pom, nih, poli oksid metilin ini cukup keras plastik pom itu terkenal kerasnya ukuran roda ini lubangnya ini 5 mm ini ada nut. Nut nanti yang masuk ke lead screw. Ini ukuran lubangnya ini 8 mm. Ini ada shaft atau as. Ini ukuran 12 mm. dan ada 3 buah lead screw untuk masing-masing aksis ini kita gunakan untuk exit sheet, jadi kita butuh 3 nah, kita lihat satu-satu, ini yang untuk aluminum profile ini panjang totalnya 3 meteran ya ini ini ada 4 buah, 2 70 cm, 2 80 cm, jadi totalnya adalah 3 meter ini kalau di pasaran Harganya 800 per cm sehingga untuk 3 meter ya Jadi Rp 240.000 untuk yang aluminium profile Kemudian yang biring ini harga per buahnya Rp 23.000 Kemudian ini untuk uh, pilot block bearing ini harganya Rp 20.000an ini ada kopling butuh 3 buah juga ini masing-masing 20.000 juga ini rodanya juga satu buahnya Rp 20.000an jadi kali 16 16 kali Rp 20.000 320.000 sendiri ini yang untuk rodanya nah untuk nut ini tipe anti black glass ini harga per buahnya adalah 50.000. 3 buah 150.000. Nah, ini yang saf atau as. Ini per sentimeternya itu harganya 1.000. Jadi ini dua buah ini panjangnya 50 cm ya ini masing-masing 25 cm, 20 jadi 50 cm. Per senti harganya 1.000. Jadi untuk dua batang ini harganya 50.000. Nah ini yang untuk LED screw ini cukup mahal Ini per sentinya harganya 2200 Jadi di sini yang 180 cm Yang 170 cm Dan ini 25 cm Jadi ini panjangnya 1 meter 75 cm Dikali 2200 Hampir 350 ribuan ini Tiga batang ini Jadi kalau saya hitung-hitung total ini untuk yang bagian mekaniknya yang ada di meja ini itu seharga 1 an 1.350.000. Oke kita ke bagian yang ketiga yaitu bagian elektronik, Di sini nggak terlalu banyak. Ini yang pertama ada steppernya tiga buah, jadi dua besar satu kecil. Yang besar ini adalah tipe NEMA 23 sedangkan yang kecil NEMA 17 ini untuk X, ini untuk Y, dan ini untuk Z kemudian ada driver, driver stepper, masing-masing stepper 1 jadi untuk besar kita gunakan yang ungu, yang kecil kita gunakan yang merah yang ungu ini tipenya DRV8825 sedangkan yang merah ini tipenya A4988 bedanya hanya masalah kemampuan arusnya jadi kalau yang ungu ini karena ini besar ini bisa sampai 3 Ampere, sedangkan yang merah hanya sampai 2 Ampere Kemudian untuk otaknya kita gunakan Arduino, nanti software GRBL kita upload di sini, dan ada CNC Shield ya, ini CNC Shield nanti kita masukkan, ini soketnya sudah, sudah sesuai dengan uh, soket Arduino, ini namanya juga CNC Shield dari Arduino, jadi nanti kita masukkan sini. Dan ini drivernya juga nanti ada di sini nih. Kemudian ini ada bluetooth modul ya, nanti koneksi ke laptopnya akan kita gunakan bluetooth. Dan ini ada relay, ini relay untuk mendalikan on off dari spindle atau router ya nanti. Dan ada kabel nema, ini ada tiga buah. Hmm, stepper yang saya gunakan sini sebenarnya ini second ya, Jadi karena harga stepper cukup mahal yang baru jadi saya gunakan yang second, tiga-tiganya untuk yang 523 ini di pasaran, untuk yang tipe seperti ini ini harganya Rp 80.000 dan sedangkan yang kecil ini harganya Rp 60.000, jadi jauh kalau harganya baru Untuk drivernya, ini yang ungu, ini harganya 20 ribuan, sedangkan yang merah itu 15 ribuan. Kemudian yang Arduino, ini kitnya, ini harganya 60.000 ribu ya, di pasaran. Sedangkan untuk shieldnya, ini sebenarnya isinya hanya soket-soket, ini cukup murah, jadi 25.000 ribu. nah ini bluetooth modul cukup mahal juga ini 45.000 hc06 ya kalau di pasaran itu namanya hc06 dan ini ada relay ini cukup murah juga harganya hanya 15.000 ini kabel nema ini satu buahnya 15.000 kalau di pasaran dan untuk power supply mungkin bervariasi ya ini kan karena pakai power supply seperti ini harganya cukup murah kalau ini Rp 75.000 tapi kalau yang sebaiknya sih pakai yang apa tuh yang casingnya aluminium Hai harganya kira-kira kalau spek ini 5 ampere atau 10 ampere pakai yang 24 volt itu harganya 125.000 Hai jadi untuk bagian elektronik ini yang ada di meja ini, ini yang Termasuk yang harga second itu kira-kira 550.000 Oke jadi kira-kira bahan CNC yang ada di meja ini kalau kita hitung tadi Kayunya kira-kira 200.000 Terus mekaniknya kira-kira 1.350.000 Jadi 1.550 tambah bagian elektroniknya itu Rp. 550.000 Total-total yang ada di meja ini kira-kira 2,1 juta lah ya, kira-kira Oke sekarang kita langsung rakit saja untuk rodanya sendiri ini ada baut 5 mili kita masukkan kemudian kita kasih mur dan kita kencangkan kemudian kita beri ring lalu kita masukkan ke sini dan untuk relnya kita masukkan ke sini. Kita siapkan baut 5 untuk penguatnya. Oke okay, setelah rangka dasarnya selesai, berikutnya mungkin kita kerjakan dulu yang sumber Z -nya. Thank mm -hmm. you. Oke, okay, ini rangka dan mekaniknya sudah terpasang Yang terakhir adalah memasang otaknya Tapi sebelum kita pasang, akan kita tes dulu Nanti ini semua komponennya akan kita rakit Ini ada Arduino, ada CNC Shield, ada driver Nanti kita akan rakit, kita akan rakit. kemudian kita sambungkan ke stepper Ini tiga stepper sudah siap Ini ke arah sumbu Z Yang ini stepper sumbu X, satu lagi Y ada di belakang. Dan nanti akan kita sambungkan ke komputer. Kita akan coba mengendalikan stepper dari sini. Ini aplikasi yang digunakan adalah Universal Gcode Sender. Koneksinya USB serial, speednya 115-200. Oke okay, kita mulai. Oke okay, kita ambil arduino. Ini arduino ini sudah terisi software Gear Bell ya, di dalam chip ini sudah kita upload sebelumnya. Sekarang kita pasang CNC shieldnya. Ini soketnya sudah sudah berpasangan, tinggal masukin aja. nah kemudian di sini nih ada soket ini masing-masing aksis ada ada jumper soket jumper nah, akan kita pasang ini adalah mode gerakan stepper dimana kalau kita pasang semua nanti gerakan steppernya lebih halus Dan kita pasang drivernya, ini ada tiga <coughs> yang untuk sumbu Z ini adalah tipe A4988 dan yang ini tipe DRV8825 kenapa berbeda? karena untuk sumbu Z kita gunakan NEMA17 sedangkan untuk X dan Y kita gunakan nah, stepper nya NEMA23 dan kita pasang kabelnya ini untuk sumbu z ini boleh terbalik ya nanti arahnya paling yang terbalik kalau terbalik nanti kita tinggal balikan ya. sumbu z ini sumbu y yang ini ini sumbu x Selanjutnya kita beri power ini di sini saya gunakan adaptor 20 volt kemudian ini USB ke arah komputer kita pasang juga ya lalu di sini coba kita aktifkan softwarenya. ini kalau di komputer saya ini com yang aktif adalah kom 21 speednya 115200 firmware nya GRBL ini ada pilihan kita pilih GRBL tekan open Nah, di sini apabila muncul tulisan status seperti ini itu artinya sudah aktif. Sekarang kita coba gerakan. Untuk menggerakkannya cukup pencet panah kanan, kiri, atas, bawah. Coba kita akan coba untuk sumbu Z-nya. Oh, ini gerakannya terbalik saya tekan ke atas dia malah bergerak ke bawah berarti kabelnya terbalik kemudian untuk sumbu X nah, sumbu X juga terbalik saya pencet ke kanan dia bergerak ke kiri saya pencet kiri dia bergerak ke kanan dan sumbu Y dan ini sumbu Y nya sebungayanya juga terbalik. Kita balik dulu kabelnya. Kita lepas power. Semuanya terbalik. Ini sembunya kita balik, putar. Sumbu X juga terbalik. Z-nya juga terbalik. Kita putar. Hmm. Oke, kita beri power lagi. Oke, sekarang ini sudah dirakit dan akan kita coba. Ini kita menggunakan router yang sudah dipasangi end mill 3 mm. Softwarenya yang digunakan ini universal gig code Sender. oke akan kita coba.